Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulullah Wa ala alihi wa wa mawala. Kali ini, insya Allah, kita akan melanjutkan ke halaman 5 Baik, kita mulai Perhatikan ya J ja. Ha J, ha, ja, ha. Sekarang, silahkan mengikuti bacaan di belakangnya ya. Kita mulai. Ja, ha, ja, ha, ja, ha, ha, ha, fa, ha, ha, ha, sa, ha, ha, ja, ta, ba ha ja ha ja ha Ja Ja Ja Ja Ha Ha Ha Ha A Ba Ta Fa Ja Ha A Ba Ta Sa Ja Ha Nah, sekarang coba dibaca sendiri. Kita mulai ya. Ja Ha Ja A Ha Ha. A B K S J -ja H Masya Allah Dan sekarang kita akan evaluasi bacaannya tanpa melihat buku iqra Perhatikan huruf-huruf yang akan muncul berikut ini Kita mulai ya J ya. H Ha Ha Ha Sa Ha Ja ya. Ta Ba Ha Sa Ja ya. H Ta A H Ba ja, ya, A sa, Masya Allah Nah, itu adalah bacaan dari buku Ikro 1 halaman 5 Jangan lupa untuk sering membaca dan mengulang-ulangnya Agar kita tidak lupa dan bertambah pintar Masya Allah, pada kesempatan yang akan datang Kita akan berjumpa lagi dengan halaman berikutnya Terima kasih bagi yang sudah menonton video ini Jangan lupa. Untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video berikutnya. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jazakumullah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.